Baiklah persahabat lihat Seluruh dimanapun kalian berada Untuk menggawali perjumpaan kita Di malam hari ini Kita lihat persahabat ada kabar dari Aksi Indonesia Persahabatnya ofisial Ini menggambarkan untuk Acara Aksi Indonesia 2022 Di hari Senin Tanggal 11 April 2022 Pukul 02.00 Waktu Indonesia Barat Ini bakal dihadirkan kembali Di top 18 grup persahabat ya aksi Indonesia 2022 kloter Naim dan untuk mengisi acara kita lihat di sini untuk hostnya ada Ching Abdel ada Abi Ramzi ada Irfan Hakim ada Kak Gilang Dirga dan untuk selanjutnya ada Putri DA kali ini persahabat yang untuk mengisi acara host bukan Bunda Lesti maupun Rara Kini hadir Putri D.A. Prasahabat, yang mudah-mudahan setelah Putri bisa hadir kembali untuk Bunda Lesti mengisi acara aksi Indonesia 2022. Dan selanjutnya juga, Prasahabat, jangan lupa saksikan malam hari ini jam 10 malam bakal hadir acara festival Ramadan 2022. Ini info resmi langsung dari Indosiar yang menginfokan bahwa sudah dipastikan Bunda Lesti Kejurah akan tampil di acara Festival Ramadan 2022 yang akan tayang malam hari ini di Indosiar Wow, makin gak sabar ya, menyaksikan acara di Indosiar malam hari ini Karena ada idola kesayangan kita kembali yang akan menjadi host di acara tersebut Jangan lupa saksikan bersama ya Festival Ramadan malam ini pukul 22.00 WIB Hanya di Indosiar atau video.com Selanjutnya, kita lihat persahabat ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Aduh, Masya Allah banget ya Vitamin setelah berbuka puasa Ini sih kebahagiaan warga Konoha Melihat senyum dan ketawa dari Bunda Lesti Masya Allah banget ya Kita semakin bahagia dan bangga Banyak sekali pertanyaan dari para sahabat Leslar Kita lihat di kolom komentar Dede sama siapa? Katanya tuh Wow, ada yang bertanya persahabat yang kita lakukan kita lihat di jawaban komentar dari akun Leslar6624 mengatakan Kru ikatan cinta ledpost pas syuting Sophie Katanya tuh, dari jawab ya Ini ledpost bersama kru ikatan cinta waktu pas syuting di Sophie, Masya Allah banget, kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan Bunda Lesi selalu sehat dan bahagia Berikutnya bersama kita keunggahan IG nya Papa Bilar Baru saja ini memposting sebuah kalimat terkambek katanya tuh Wow, apakah gerangan? Membuat kita semakin penasaran dengan kalimat yang diposting Papa Bilar ini persahabat ya Pasti warga Konoha bertanya-tanya Ada apa nih dengan Rizky Bilar malam hari ini? Doakan saja mudah-mudahan baik-baik saja Dan mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Berikutnya kita mampir ke unggahan ig nya Mas Gong Li Mas Gong Li saja ini mengunggah sebuah postingan di rumah Leslar. Ini persahabatnya lagi rebahan, lebih baik, kata Mas Gong Li. Tuh, kita doakan juga nih untuk tim dari Leslar, semoga selalu sehat dan tetap kompak untuk memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Dan pastinya kita juga masih menunggu kejutan lain di malam hari ini. Kita stay tune dan konten channel ini terus, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik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 Oh, oh, oh.